Waktu yang sama, berlalu dengan cepat di alun-alun merah tua di bawah magma di kedalaman danau. Sesosok kurus duduk dengan tenang di samping kolam batu magma. Fluktuasi Yuan Power terus memancar dari tubuhnya, sementara suara gemuruh yang rendah dan dalam bergema samar. Bes. "Saat suara gemuruh muncul, mata lindung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Saat kerutan yang dalam muncul di wajahnya, dia mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam." Puncak Sembilan Tahap Yuan Nirvana Dengan energi dari buah roh kehidupan misterius, ia telah mencapai puncak sembilan tingkat Yuan Nirvana dalam sebulan terakhir. Meskipun kecepatan ini sudah agak baik, Lindong masih belum puas. Level yang ingin ia capai jelas lebih tinggi dari ini. Kali ini, dia ingin benar-benar menembus ke tahap kehidupan mendalam. Dia sudah melewati jalur dengan beberapa ahli tahap kehidupan mendalam dan secara alami jelas memahami kekuatan ranah ini. Bahkan lindung tidak bisa menandingi kekuatan yuan mereka, karena life key di dalam tubuh mereka. Jumlah yuan power yang dimiliki ahli panggung live mendalam jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan praktisi tahap nirvana. Kekuatan yuan yang melimpah seperti itu sudah cukup untuk melelahkan ahli panggung 9 tingkat puncak nirvana hingga mati. Selain itu, LifeKey yang lahir di dalam tubuh mereka sangat bermanfaat untuk pemulihan Yuan Power dan cedera. Bagaimanapun, selama LifeKey diproduksi, bahkan jika seseorang kehilangan anggota tubuh, itu masih bisa dibuat ulang. LifeKey yang diproduksi pada tahap kehidupan mendalam adalah alat yang paling ajaib untuk perawatan cedera. Lindung saat ini berada di dalam caotik dimensi. Tempat ini tidak diragukan lagi lebih kejam daripada wilayah Suan Timur. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tidak perlu bahkan menyebutkan menemukan simbol leluhur lainnya. Dia mungkin bahkan tidak bisa memastikan kelangsungan hidupnya sendiri jika dia berkeliaran sendirian. Oleh karena itu, ketika dia bepergian, dia perlu memastikan bahwa kekuatannya dinaikkan ke tahap kehidupan mendalam. Begitu dia mencapai tahap itu. Bahkan jika dia harus menghadapi tahap mendalam kehidupan yang mendalam atau bahkan ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna, Lindong percaya bahwa dia akan bisa bertarung dan bahkan melarikan diri dengan sukses. Oleh karena itu, menerobos ke tahap kehidupan mendalam adalah yang paling penting. Tentu saja, Lindong sangat jelas tentang tingkat kesulitan dalam menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Gu Yan dan sisanya awalnya setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Dengan kondisi yang tepat, dan dengan mengandalkan buah roh kehidupan misterius, menerobos mereka tidak dianggap terlalu sulit. Namun, dia berbeda dari mereka. Kekuatannya sebelumnya baru saja mencapai sembilan tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengandalkan buah roh kehidupan misterius, dia hanya akan mencapai puncak dari sembilan tahap Yuan Nirvana. Masih ada jarak agak jauh ke tahap kehidupan mendalam. Karena itu, ingin menyeberangi ngarai yang dalam ini tanpa menggunakan metode iblis apapun adalah mustahil. Mengkonsolidasikan pikirannya, Lindong sangat menghirup keuntungan. Dengan mengepalkan tinjunya, buah roh kehidupan misterius lain muncul di tangannya. Awalnya, Lindong telah memperoleh tiga buah roh kehidupan misterius. Dia telah menyerahkan dua dari mereka masing-masing ke Guyan dan guya. Dan sudah menggunakan yang tersisa Yang ada di tangannya milik Dimensnake berkepala tiga Namun, karena orang itu sudah berubah menjadi abu Lindong hanya bisa membantunya menikmati harta yang sangat indah ini Lindong menatap life spiritual misterius yang seperti batu giok hijau di tangannya Saat matanya sedikit menyipit Dengan lambaian lengan bajunya Botol batu giok transparan muncul di tangannya yang lain Di dalamnya Cairan hijau gelap kental perlahan mengalir. Life key yang sangat mencengangkan mulai memancar darinya. Dari kelihatannya, ini adalah serum kelahiran spiritual inti yang diperoleh Lindong dari dalam kumpulan batu magma ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa menerobos dengan mengandalkan dua harta besar ini. Lindong memiringkan botol giok, menyebabkan satu manik seperti setetes inti kelahiran spiritual bergulir ke bawah. Dia hanya memperoleh delapan tetes. Life key yang terkandung di dalam setiap tetes sangat melampaui dari buah roh kehidupan misterius. Fakta bahwa Lindung benar-benar bersedia mengambilnya, mengkonfirmasi bahwa ia akan melakukan investasi besar. Setetes putaran seperti core spiritual berseru melayang di telapak tangan kiri Lindong. Sementara Life misterius Spirit Fruit diam-diam beristirahat di kanannya. Energi tak terbatas dan murni yang terpancar dari mereka. Menyebabkan kemerahan Samar muncul di wajah Lindong. Lindong menatap dua harta karun besar di tangannya. Samar-samar menggertakkan giginya. Dia menutup matanya lagi. Benang hitam mulai muncul dari telapak tangannya. Berliku dan berputar di sekitar dua item. kum Setelah lilitan dan puntiran benang hitam, gelombang devouring power meletus saat ini. Pada saat berikutnya, Dua item di tangannya secara spontan meledak dengan energi yang sangat tak terbatas dan murni, sebelum dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong gemetar samar ketika lampu hijau melonjak, terus memperkuat tubuhnya, sebelum dengan paksa menerima dampak keterlaluan dari dua energi tanpa batas. Ketika energi tak terbatas mengalir deras ke tubuh Lindong, auranya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda perlahan meningkat. Meskipun tingkat kenaikan ini tidak cepat, dia bisa benar-benar dan sungguh-sungguh merasakannya. Keheningan meliputi kotak merah-merah. Kadang-kadang, suara gemuruh samar akan muncul dari tubuh Lindong, sebelum diam-diam bergema di dalam alun-alun yang luas ini. Waktu berlalu dengan cepat dalam keheningan ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Bang, ketika setengah bulan berlalu, Sosok itu duduk dengan tenang di samping kolam batu magma dengan gemetar. Pada saat ini, auranya telah berubah menjadi sangat tirani. Kelimpahan Yuan powernya sudah sebanding dengan para ahli di setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Namun, tingkat seperti itu masih bukan yang diinginkan Lindong. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Dong, seolah mendengar raungan rendah dalam hati Lindong. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya tiba-tiba naik pada saat ini. Semua kekuatan Yuan yang melonjak dalam meridian di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, itu berubah menjadi dua arus daya Yuan yang sangat tak terbatas. Mereka beredar di seluruh meridian di tubuhnya seperti dua naga yang mengaum dengan marah. Akhirnya, mereka bertabrakan di depan dantiannya. Pada saat tabrakan, tubuh Lindung gemetar gila. Gelombang fluktuasi aneh terpancar dengan cepat dari dalam tubuhnya. Di bawah fluktuasi itu, daging di seluruh tubuh Lindong mulai menggeliat sekaligus. Bang-bang, setelah tabrakan, Yuan Power mulai mengalir deras seperti badai di dalam tubuhnya. Sementara itu terjadi, seutas energi putih samar tiba-tiba mulai tumbuh di lokasi tabrakan. Kum. pada saat untaian energi putih samar muncul kekuatan Yuan yang berputar di dalam tubuh Lindung tampaknya segera berubah menjadi damai, sebelum benar-benar berkumpul bersama. Seperti bintang yang berkerumun di sekitar bulan, kekuatan Yuan yang mulai dengan hati-hati menyerap untayan putih energi yang samar. Bang Bang, mengikuti penyerapan untai energi putih yang pingsan oleh Yuan Power-nya, Lindong langsung bisa merasakan bahwa Yuan Power di tubuhnya tampaknya naik secara drastis pada kecepatan yang mencengangkan. Saat daya Yuan-nya naik dengan eksplosif, itu menyebabkan semua meridian di tubuhnya membengkak dan terluka. Namun, bukan hanya Lindung tidak bingung, hatinya malah meletus dengan ekstasi. Dia tahu bahwa untaian energi putih samar adalah Life Qi yang telah disempurnakan oleh tubuhnya. Ini adalah energi Life Qi miliknya, penguatan Roh kekuatan Yuan. Lindung menekan kegembiraan di hatinya dengan pikiran. Kekuatan Yuan yang naik secara gila-gilaan dalam meridiannya dengan cepat bergegas menuju dantiannya. Akhirnya, itu mengalir ke Roh Yuan yang duduk di roda naga Yuan. Tubuh kecil Roh Yuan itu mirip dengan jurang maut dan menerima segalanya. Semua kekuatan Yuan benar-benar terserap olehnya saat daya Yuan yang tak terbatas ini mengalir ke dalamnya. Cahaya kemasan dari Roh Yuan lindung mulai tumbuh semakin cerah dan gemilang. Sementara itu, Tubuh kecil itu mulai berubah semakin korporeal. Samar-samar, itu sudah terbebas dari keadaan menjadi nongan inkorporeal. Bang, saat bit terakhir dari Yuan Power mengalir ke dalam Yuan Spirit yang duduk, mata tertutup lindung tiba-tiba terbuka. Sinar keemasan yang cerah dan gemerlapan tampaknya menembus setiap titik di tubuhnya. Dalam sekejap, lindung bisa merasakan penampilan transformasi menit yang terjadi di dalam tubuhnya di bawah cahaya-cahaya keemasan. Rasanya semakin kuat, desir, ketika mata Lindung bermunculan, dan aura yang sangat tirani dan tidak bisa meledak-meledak darinya. Tahap mendalam kehidupan, Lindung akhirnya mencapai itu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 860, Menara Kacau. Di sekitar danau tempat tenda didirikan, beberapa murid buklan berkerumun sambil merasa agak bosan. Saat mereka mengobrol, tatapan mereka terus-menerus memindai Danau yang tenang dan tenang di tepi Danau mata indah Guyan sedang mengamati permukaan Danau yang tak berdasar saat alisnya yang hitam dan berkerut sedikit lindung telah memasuki kedalaman Danau selama lebih dari satu setengah bulan selama periode ini tidak ada aktivitas sama sekali saudari tetua Guyan, sudah satu setengah bulan di belakang Guyan, guying mengerutkan alisnya dan berkata Keadaan yang tidak terduga ini jelas di luar harapan mereka. Biasanya, mereka akan punya banyak waktu untuk menunggu Lindong. Namun, hanya ada setengah bulan yang tersisa sampai pertemuan klan-lima klan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin bahkan tidak tepat waktu. Aku akan turun dan memeriksanya. Guyan merenung sejenak, sebelum akhirnya mengertakkan giginya. Dia sangat jelas tentang urgensi masalah ini tetapi dia tidak ingin menyerah pada penolong eksternal potensial seperti Lindong, yang sangat sulit untuk dihubungi. Setelah mendengar kata-katanya, Guying dan Buya keduanya mengangguk. Desir, ketika Guyan mengambil tindakan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuat keputusan, tubuhnya bergerak dan dia menembak ke arah tengah danau. Namun, tepat saat dia akan menyelam di bawah air, matanya tiba-tiba menyipit sebelum sosoknya dengan cepat mundur. Bang, saat Guyan mundur, pilar air raksasa tiba-tiba meledak dari permukaan danau yang tenang dan tenang. Air danau yang menghapuskan langit, sebelum mengalir deras, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan lapisan air. Sesosok melintas melewati tatapan bersemangat para murid klan Gu, sebelum turun di tepi danau. Kakak Lindong, setelah melihat sosok yang dikenalnya itu, Guya langsung berteriak kegirangan, dan buru-buru bergegas. Guyan juga turun, matanya yang indah menatap sosok yang keluar dari air. Detik berikutnya, perubahan samar terjadi pada wajahnya yang cantik, tidak dapat mengendalikan diri. Dia tanpa sadar berseru, kamu, kamu juga sudah menembus ke tahap mendalam kehidupan. Us saat kata-katanya terdengar, keributan muncul di antara para murid Guklan sekitarnya. Mereka semua menatap Lindong dengan kaget, sementara ekspresi tak percaya muncul di wajah mereka. Mereka jelas tahu bahwa ketika Lindong telah memasuki danau, dia hanya pada tahap sembilan yuan nirvana. Meskipun dia juga memiliki buah roh kehidupan misterius, tidak mungkin baginya untuk memungkinkan dia untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam. Aku beruntung, Lindong mengirim senyum ke arah Guyan, namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-katanya, Guyan menatap lindung dengan dalam. Dia bisa menebak, bahwa alasan meningkatnya kekuatannya secara drastis mungkin karena pertemuan kebetulan di dasar danau. Sepertinya mereka telah tergila-gila dengan buah roh kehidupan misterius, dan kehilangan harta yang lebih berharga. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Guyan memiliki karakter yang agak bebas dan mudah, dan cepat mengatasinya. Pada saat yang sama, dia sedikit senang. Kekuatan Lindung saat ini telah naik ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap awal mendalam kehidupan, dia sudah bisa bertarung dengan para ahli tahap mendalam kehidupan awal ketika dia masih di tahap 9 Yuan Nirvana. Sekarang dia telah melangkah dengan baik ke level ini. Akan sulit baginya untuk menemukan seseorang yang memiliki level kultivasi yang sama yang bisa menyamai dia. Jika mereka bisa mengundangnya untuk menjadi penolong luar dari klan gu mereka, dia pasti akan dapat secara substansial meningkatkan peluang kemenangan mereka. Aku sudah merepotkan kalian semua selama periode ini, kata Lindong sambil tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa Guyan seharusnya sudah menyelesaikan pelatihannya sejak lama. Alasan mengapa mereka tetap tinggal, mungkin untuk membantu melindunginya. Meskipun dia telah menemukan area pelatihan yang lebih aman di kedalaman danau, dia masih harus berterima kasih kepada mereka atas niat mereka. Guyan menggelengkan kepalanya setelah ragu-ragu sebentar. Dia tidak bertele-tele, dia menatap lindung dan bertanya, "Lindung, aku punya permintaan. Oh, mata lindung sedikit melebar ketika dia tersenyum dan menjawab, 'Mari kita dengarkan.'" Setelah mendengar bahwa Lindung tidak langsung setuju, Gu diam-diam tertawa pahit, sebelum menjelaskan sejelas mungkin tentang masalah pertemuan lima klan bela diri, serta cedera serius Yun Tian. Kamu ingin aku menjadi penolong luar dari klan Gumu, dan membantumu menjadi juara dalam pertemuan bela diri ini. Setelah mendengar semua yang dikatakan Gu Yan, alis Lindung berkerut samar ketika dia mengajukan pertanyaannya. Iya nih, permintaan maaf. Ini adalah pertama kalinya aku di sini di dimensi, dan aku tidak terlalu mengenal tempat ini. Oleh karena itu, aku tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara kamu dan klan besar lainnya. Kata Lindong setelah beberapa pertimbangan, lima klan besar cukup kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Jika Lindong adalah untuk membantu klan Gu mencapai kemenangan, dia pasti akan membuat klan lain tidak bahagia. Dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Dia memiliki sedikit minat dalam kompetisi yang tidak masuk akal semacam ini. Penolakan Lindung membuat murid-murid Guklan merasa sedikit canggung. Namun, mereka tidak punya ide lain. Dan hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala mereka. Guya memandang Lindong. Bagaimanapun, dia tidak berbicara untuk Guyan. Meskipun dia murni dan naif. Dia masih tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Lindung melakukan apapun untuk mereka Yang terakhir sudah sangat membantu mereka selama perjalanan ini Jika mereka membuat permintaan lagi Itu jelas akan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kedermawanannya Gu Yan tertawa getir Dia agak memahami karakter Lindong Oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut dengan penolakan yang terakhir Guyan bagaimanapun juga adalah kecantikan yang agak dingin dan menyegarkan dan setiap permintaan yang dimilikinya biasanya akan dipatuhi oleh pria yang berkerumun di sekitarnya tanpa pertanyaan Namun Lin Dong di depan matanya dengan tegas menolaknya lagi pula meskipun Guyan cantik dia masih kurang jika dibandingkan dengan Ling Qingzu temperamennya yang murni dan dingin bahkan lebih tidak bisa dibandingkan dengan yang terakhir Oleh karena itu bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam penampilan luar di depan Lindong itu tidak ada gunanya Lindong apakah kamu tahu tentang menara chaotic meskipun Lindong menolak Guyan tidak menyerah jari-jarinya seperti jadel membelai rambut hitamnya yang halus saat dia melihat ke arah Lindong dan bertanya Menara Chaotic Lindong sedikit terkejut sebelum menggelengkan kepalanya sedikit menara chaotic adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diwariskan dari zaman kuno dikatakan bahwa ada semacam desolation ki besar yang lahir dari dalamnya energi ini dapat membersihkan tulang dan sumsum karena itu khasiatnya memperkuat tubuh fisik di bawah pembersihan Ki desolation hebat ini orang akan dapat sepenuhnya berubah banyak ahli ingin mendapatkan kesempatan ini Buyan menjelaskan memperkuat tubuh Lindong sedikit mengangkat alisnya. Namun, dia masih tidak menunjukkan minat. Lagi pula, tubuh fisiknya saat ini sudah cukup luar biasa. Ini adalah manik kehancuran besar yang diambil dari dalam menara caotik. Ini berisi beberapa desolation ki besar. Guyan mengulurkan tangannya seperti jadel. Dan manik-manik batu kuning tua muncul di dalamnya. Dengan film, manik batu menembak ke arah Lindong. Lindung menangkap manik-manik batu dan meletakkannya di telapak tangannya. Rasanya agak dingin, dan aura sepi samar memancar dari itu. Sambil memegang manik-manik batu, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sepotong devouring force muncul. Kum. Saat devouring force muncul, manik desolation besar di tangannya langsung berubah menjadi debu. Pada saat berikutnya, dia merasakan energi kuno dan murni mengalir ke tubuhnya. Mengikuti penampilan energi, lampu hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong, dan raungan naga bisa terdengar samar. Karena letusan lampu hijau dari tubuhnya, ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia bisa merasakan Green Heaven Materialist Dragon Skill yang dia latih secara tak terduga mulai secara otomatis diaktifkan. Jelas, tindakan aneh ini disebabkan oleh energi di dalam manik kehancuran besar desolation Ki yang hebat ini memang sangat efektif dalam mengendalikan tubuh seseorang memang benar-benar sesuatu lindung bergumam pada dirinya sendiri namun sebelum kata-katanya bisa memudar kekuatan atraktif yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal itu dengan paksa menyerap desolation Ki besar mengaung saat desolation Ki besar diserap lampu hijau di tubuh lindung langsung meledak Seolah-olah mencoba merebut Desolation Ki besar kembali. Namun, pada titik akhir, itu buru-buru ditekan oleh Lindong. Apa-apaan, wajah Lindong berubah sangat aneh. Dia telah menemukan bahwa hal yang merenggut kehancuran besar Ki secara tak terduga adalah jimat batu misterius dalam tubuhnya. Kumhum, untayan Desolation besar Ki benar-benar terserap dalam jimat batu misterius. Setelah ini, pikiran kecil terpancar dari jimat batu yang tidak menunjukkan banyak aktivitas bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak ada pesan dalam pikiran kecil ini, hanya permintaan serakah. Permintaan ini, untuk desolation ki besar. Jimat batu menginginkan desolation ki besar. Sudut mulut lindung samar-samar menukik ke bawah. Ini adalah pertama kalinya jimat batu mengambil inisiatif dan mengajukan permintaan. Saat ini, lindung agak jelas tentang asal-usul jimat batu misterius. Itu adalah barang milik ahli yang berdiri di puncak dunia kuno, lambang simbol. Dari grid Desolate Tablet, dia tahu bahwa jimat batu misterius telah menderita kerusakan serius. Selain itu, itu juga menyebutkan bahwa untuk membangunkan kembali jimat batu, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Dari kelihatannya sekarang, mungkinkah manik desolation besar ini menjadi kesempatan untuk membangunkan kembali jimat batu. Kilau yang kuat melintas di mata Lindong. Detik berikutnya, dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan melihat ke arah Guyan sambil tersenyum. Nona Guyan, bagaimana aku bisa memasuki menara caotik itu? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.